banjir bandang terparah yang berada di lokasi di Desa Sukalilah di Kampung Cilegon Desa Sukalilah Kecamatan Sukaresmi. Pada hari ini sore ini sudah ada beberapa rumah yang menjadi korban, sudah ada beberapa rumah yang menjadi korban dampak dari banjir bandang. Banjir bandang ini yang ke beberapa kalinya, banjir bandang yang kedua ke beberapa kalinya. Sumedang Ternanaun sok Ternanaun Ternanaun sok Ternanaun Ternanaun sok Inilah kesibukan-kesibukan ya Kesibukan-kesibukan warga Inilah banjir bandang terparah ya Banjir bandang terparah uh, Yang menghanyutkan beberapa rumah ini Yang menghanyutkan beberapa rumah bisa dilihat di sana lagi rumah sudah terancam lagi, sudah terancam. Ini sangat parah sekali bahkan di sana ada longsoran-longsoran ada longsoran-longsoran yang terus uh, mengancam jembatan-jembatan. Uh, Ini adalah terparah dari beberapa tahun yang berturut-turut ya. Ini adalah banjir bandang terparah. Banjir bandang terparah ini. Banjir bandang, bandang lagi, kampung Cilegon. Ah, bos suka dengan sini itu, loh, kabur, kabur kemana? Bos, coba kok.